Dalam sepi ini Ingin aku sendiri Biar ku nikmati sepi malam ini Dan menunggu pagi datang kembali Dalam hati ini, ingin kau ada di sini. Lelah hati ini, antara kau sakiti gini, aku masih menunggu muri di sini. Lupakanlah semua Pertengkaran kita Janganlah Yang kau sesali Biarkanlah semua Luka dalam rasa Ku simpan Di dalam hatiku Usah kau Tangisin lagi, semuanya telah terjadi. Biarkan ini menjadi pengajaran di dalam hidup. Biarkanlah semua Pertengkaran kita Jangan lagi Engkau sesali Biarkanlah semua Luka dalam rasa Ku simpan Di dalam hatiku Usah kau Tangisi lagi Semuanya Telah terjadi Biarkan Ini menjadi Pengajaran Di dalam hidupku usahakan Tangisi lagi Semuanya telah terjadi Biarkan ini menjadi pengajaran Di dalam hidup hidupku oh, oh, oh. dalam hidup